Halo teman-teman selamat datang kembali di channel tonton aja yang masih setia moraisen maaf bro, Speed dalam video reaksi kali ini admin mau moraisen Sima Speed ketika dia membuat apa namanya beat musik media uh, teman-teman di sini ada yang pernah mainan FL Studio Mobile nggak? Nah jadi maaf bro Speed ini ya kurang lebihnya seperti itu tapi ini admin nggak tahu ini. Namanya apa juga, aku nggak tahu. Jadi, kalau di ponsel kita di Android ataupun di iPhone, biasanya kan pakai FL Studio Mobile. Nah, kalau simak, bro, Asus ini dia lewat PC langsung. Jadi, ya, kalau di Indonesia bisa dijadikan backsound viral. Hmm, kita langsung aja, musiknya seperti apa ini? Dia ya, tahapan ketika dia membuat musik midi tersebut. Kita coba play ketika dia sedang membuat musik midi tersebut. I sounds, Track 7, track 8, track 9, track 10. Track... Oh! This be already fire, chat! Fire Ini ketika dia bikin. Nah, ini jadinya seperti ini. Langsung kita play aja. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. ini, dia multi ya orangnya ya serba bisa <gif> dia heran dengan bikinannya sendiri dia bikin sendiri tapi dia ngamuk sendiri emosi sendiri ini bikin kayak gini ya lumayan rumit sih kalau menurut saya apalagi kan dia masukin satu-satu-satu gitu orang biasanya admin pernah bikin di Apple Studio Mobile tapi nggak jadi nggak bisa karena susah ya teman-teman apalagi ini ini ya lumayan banyak ada berapa itu ada 20 sekitar ada 20 aduh 5 berani tapi Keren. What What? Say I say I love Allah for Ronaldo. I love Allah. Halo Allah. Ahmad Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Nih yang di bagian ini ini backson viralnya kalau di Indonesia bisa dijadikan backson kan biasanya kan yang sering kita dengar di media eh di platform TikTok biasanya yang kode bangkong teong teong teong gitu kan nah ini hampir sama persis ya teman-teman buatan karya ma bro eksibit ketika dia mendengarkan beat musik midinya sendiri. Tapi tetap keren, loh, speed. <laughs> Multi talent serba bisa, bisa berekspresi dan lain sebagainya. Oke, okay. buat teman-teman yang mau bikin musik seperti ini bisa di FL Studio Mobile yang bisa di download di Play Store ya teman-teman secara gratis. Tapi untuk uh, menemukan fitur-fitur dalamnya ada yang premium dan lain sebagainya. Oke, okay. cukup sekian reaction dari admin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think it's none Cause my actions show on the race the motherfucking hated the stops on the gates On this case, I'm proud to be the winner So I'm sitting on and on I'll try your motherfuckers Since I'm the real counterfeit CMG Too much all the people come to charge on me Every time, every rebel still don't care I make both singles in mine, I'm still the mothers Yeah